serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhanya seputar leslah tentunya Baiklah persahabat seluruh dimana kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar di bawah kita untuk yang pertama persahabat ya kita lihat aja ada unggahan momen spesial yang membuat kita terharu di persahabat ya perhatikan Ini diambil di channel youtube nya kakak bilar persahabat ya perhatikan di momen luar biasa ini kakak Bilar ini tentunya memuliakan orang tua salah satunya ibu tercinta, ibu Rosmala Dewi perhatikan saat mau turun eskalator pak sahabat ya kakak Bilar dengan sigap ini menolong membantu ibu nda tercinta sontak menuai banyak sekali pujian banyak sekali respon yang selalu diberikan yang sangat luar biasa oleh para fans Salah satunya dari akun Instagram Dava Mimi mengatakan dalam kolom komentar Papa utuh Masya Allah Memuliakan ibu banget Subhanallah Katanya Masya Allah banget ya Dan Kita lihat juga komentar lain Diberikan dari akun Red Unscore Aku terharu pas adegan ini Masya Allah banget ya kakak Miller Selalu saja menjadi Contoh yang baik untuk kita semua Mudah-mudahan saja Kita doakan juga untuk ibu kita dan mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kesehatan kebahagiaan amin ya robbal alamin dan selanjutnya juga persahabat kita lihat aja ada sebuah unggahan dari akun instagram leslar lar ini mengunggah sebuah postingan percakapan komentar dari kakak Bilar dan Pak Ferry Fernandez Sebelumnya kita lihat Pak Ferry mengunggah sebuah kalimat caption Di postingan terbarunya Persahabat ya Spesial untuk anak tercintanya Dengan bahasa Inggris Wow <tos Swan> Luar biasa banget persahabat ya Kita lihat juga ada jawaban dari kakak Bilar Gemes captionnya Love jadi gak sabar nanti nulis caption juga Untuk anak Hihi. <tos> Ada jawaban gercep dari Pak Ferry. Dedinya geman juga nggak, Kak. Gatanya tuh masya Allah banget, ya, sabar banget, ya, Kakak Pilar. Mudah-mudahan nanti juga tentunya bakal menuliskan sebuah kalimat yang luar biasa untuk anak tercinta. Aduh, <gak> udah nggak sabar, Pak ya, Kakak Bilar yang sabar banget nih. Ada sebuah kalimat caption juga yang tuliskan. Udah gak sabar nih istri papa, amin, semoga lancar ya Persalinan bunda dan baby almiah, bismillah sehat semua, amin Ya robbal alamin persahabat ya, doakan mudah-mudahan persalinan si nanti Diperlancar dan dimudahkan Tentunya kakak bila sudah gak sabar banget persahabat ya Untuk menghasilkan sebuah kalimat luar biasa, spesial untuk anak tercintanya dan berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan spesial, persahabat ya perhatikan nih uh, unggahan semalam, yang mana di sini kita lihat ada Bang Adlin berada di suatu tempat, wow ini di Mall apa di mana, persahabat ya sibuk banget, abang awa Adlin Rambe ini diunggah di IG-nya Iqbal nih persahabat ya, ternyata tim Leslar ada di suatu tempat yang membuat kita penasaran dan membuat kita semakin Kepo di persahabat ya. Masya Allah, banget yang mudah-mudahan ada kejutan dan ada kabar baik yang disuguhkan dari tim dan keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar. Dan dalam postingan tersebut juga, nih, tim kompak banget memakai seragam Leslar Pasal apa dia, Bang Adlin, memakai hoodie? yang bertulisan Leslar terbersabar tiap ya, pastinya bakal ada sesuatu kejutan kembali yang akan diberikan mudah-mudahan saja kejutan bahagia dan kejutan baik terbersabat ya Doakan selalu yang terbaik untuk idolakit sayangan kita dan berikutnya kita lihat juga ada sebuah postingan ya, semalam juga ini mengulang kembali. Kita wajib untuk mendukung channel Kakak Pilar Persahabat ya. Yuk gempur gaskan kembali, buktikan kekompakan dan kesulitan kita untuk selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Mudah-mudahan, tentunya bisa trending kembali persahabat Channel-channel ya, idola kita. Mudah-mudahan saja selalu berkah bahagia dan selalu sukses. Amin. Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan spesial banget ya di momen ini masya Allah semalam Les bila ini main tenis meja bareng dan perhatikan keromantisan kesesutan disuguhkan oleh idola kita Bang Dary di sana hanya bisa menjadi nyamuk aja di persahabatnya melihat kekiutan dari idola kita ya <lacht> luar biasa dan di ending. Ada part yang sangat membahagiakan kakak Pilar ini langsung memeluk dede olasi kejarah rah sahabat yang perhatikan tuh Masya Allah Idola kita memang tentunya bukan main nih beda banget dari yang lain Mudah-mudahan selalu seperti ini, selalu menunjukkan kebahagiaan, keromantisannya Masya Allah Mudah-mudahan saja daerahin Kakak biar ini dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin dan berikutnya juga persahabat ada info dari anTV ini ada perubahan jam tayang juga mulai hari Senin hari ini tanggal 8 November 2021 acara jodoh wasiat bapak-bapak kedua ini pindah jam tayang kembali di 2030 mulainya dan 22.30 30 persahabat, ya yuk Dukung terus yang terbaik acara-acara dari idola kesayangan kita Dan ke kabar selanjutnya juga persahabat kita lihat ada sebuah unggahan dari IGS-nya Bang Adi Sky Ini semalam ternyata Bang Adi main ke rumah Kakak Bilar dan alasi Kejorah Persahabat ya terlihat Bang Adi lagi videoin ada Hinata dan Naruto ya, wow jadi nih Bruto JR 3 bulan lagi Rizky Bilar, Lesti Keciora kata Bang Adi ya, wow masalah banget ya, ternyata Bang Adi Sky berkunjung ke rumah Kakak Bilar dan di Lesti Keciora pastinya bakal ada collab bareng lagi nih Pak Sobat ya, mudah-mudahan doakan saja yang terbaik kita selalu disuguhkan vitamin-vitamin bahagia langsung dari Lesti dan Rizky Bilar